serta klik tombol notifikasinya persahabat agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaik terbaru, terupdate seputar Lesti dan Rizky Bilar tentunya mengawali kabar terbaru di malam hari ini persahabat karena semangat spesial banget untuk kita semua wow, ini vitamin bahagia banget untuk kita semua persahabat ya warga Konoha ini momen spesial banget nih dari kakak Rizky Bilar dan tidak lesi ke jorak, Naik mobil berdua Masya Allah Cute banget ya Mudah-mudahan rumah tangga mereka berdua ini Selalu diberikan kebahagiaan Langgeng dan tentunya dijauhkan dari orang Orang yang tidak baik Postingan foto ini diunggah kembali Oleh akun sendal putih Hanus Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Apakah ini percintaan antara sutradara dan artis pemeran utamanya, judul FTV apa ya yang pas kira-kira? Wow, <gifat> ini cute banget persahabat ya Kita lihat juga di kolom komentar, tanggapan banyak sekali diberikan dari para sahabat Leslar Dari akun Dong Feng, Leslar, underscore cute Mengatakan, hatiku kecantol sutradara video klip laguku Katanya tuh, wow cute banget juga nih dan kita lihat juga persahabat, ada komentar juga yang diberikan dari akun Ria Ariana Judulnya, talentku adalah mantan pacarku yang menjadi istriku Wow, masya Allah banget ya, tanggapan dari beberapa fans sejati nih persahabat ya Untuk postingan foto tersebut Mudah-mudahan semuanya diperlancar secara urusan Dedek Lesti dan kakak Rizky Bila untuk ke kabar berikutnya, juga ada kabar bahagia, tentunya, vitamin yang kita dapatkan di malam hari ini. Perhatikan, masih di akun Instagram yang sama, Masya Allah, ternyata Kakak Rizky Pilar sedang ada di tempatnya Rudy Salim sedang teratangan kontrak persahabat ya ini sih the best banget project apapun itu kita patut doakan kita harus selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan perhatikan di belakang Rizky Bilar dan Rudi Salim ada Leslar Entertainment wow ini sih luar biasa banyak persahabat ya perhatikan juga sebuah kalimat krisayangan yang dituliskan di postingan ini Masya Allah sukses selalu pokoknya untuk Leslar Kok tiba-tiba bangga aja gitu nggak perlu kuar-kuar dah deal aja apapun itu yang jelas pasti berita baik tuh Tidak kuar-kuar tentunya langsung deal aja tanda tangan kontrak Mudah-mudahan semua segala urusan dari idola kita ini dipermudah dan diperlancar Dan hantinya henti kita selaku fans sejati mendoakan yang terbaik untuk Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar di postingan ini pun tentunya banyak tanggapan komentar yang positif Dari para fans sejati dari akun Sri Media Wakti, Mengatakan di kolom komentar Masya Allah Alhamdulillah best emang Papa Bilar ini bangga kami sama kesuksesan kalian Wow Ada juga komentar lain diberikan dari akun Waro Susanti Amin Semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan segala niat baik Sukses buat Leslar Entertainment Amin Yuk sama-sama kita selalu kompak Dan selalu solid mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Dan ke kabar berikutnya juga ada sebuah kabar terbaru yang kita dapatkan Ternyata di tempat yang juga Tim Lastar Entertainment bersama bule nih persahabat ya. Tepatnya tipe ini ya Wow, bakal ada sesuatu kejutan lagi di malam hari ini Tentunya vitamin bahagia kita dapatkan di malam Jumat ini persahabat ya, Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin manja dan bahagia Langsung dari idola kesengan kita kita tunggu saja kejutan baru dan kabar selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa mencapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.